Halo teman-teman, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Di sini kita dapat pertanyaan dari FA nih Nah, kelihatan mas? Kelihatan hmm, Ini, Pak, permisi hasil dari rekaman kenapa kok tidak bisa muncul pada PC atau laptop, sedangkan pada kamera masih bisa diputar Nah, ini sekarang kita langsung praktek nah, Kita sekarang praktek Sony ya, coba dilihat di sini. kamera Sani ya Oke okay, bisa terlihat ya ini Sani uh, langsung saja teman-teman sebelum kita belajar mari kita intro dulu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 baterainya ntar kita isi baterainya dan sini enggak ada baterainya Oke okay, baterai sudah kita masukkan kita hidupkan ya ya kita record ini nyala suami hmm. ya ini ini ini itu ada gak pakai lagi ya Oke bisa nyalakan dulu ini Oke okay. Uh, ini minta di format dulu nih kalau awal masuk kamera sony biasanya begini di format dulu untuk menyamakan formatnya jadi teman-teman kalau memorinya mau dipasang di converter kami sarankan untuk di komputer lebih dahulu baru untuk nge-record oke okay, disini kita langsung record saja hmm kita record ya enggak -enggak, mas? Nah. Hmm, enggak -enggak. Nah, ini kita record oke okay, setelah kita ikut kita stop ya oke okay, sudah kita stop kita keluarkan memorinya ini kalau MC dari penuh marah samping samping. ini memorinya langsung saja kita tancapkan jadi memori ini bisa saja tidak bisa di copy di laptop mungkin gara-gara potnya. yang pertama potnya. Yang kedua, mungkin gara-gara memorinya kelelok. Ini ada log di sini. Kemudian yang ketiga, kemungkinan tidak tahu tempatnya. Ini langsung saja kita tanyakan. sudah masuk di sini teman-teman lebih cocok mas cocok di ini nah. hmm. oke okay, ini sudah muncul ya ini acara flash kita nah kita klik aja biasanya kalau kamera jadi di ini Pak ya ada di DCIM ini, Pak, oh, iya. di DCIM ini eh, kalau kita enter akan muncul ini oh, ini yang kita ambil di Fuji kemarin baga kamera Fuji maka akan muncul seperti ini ya yeah. tapi kita ingin -in buka yang file dari kamera Sony tadi cerahnya cukup mudah tinggal teman-teman buka dulu USB drive nya ini oke okay. setelah terbuka USB drive yang pilih privat Oke okay, setelah privat pilih yang ini MVCD Oke okay, setelah itu pilih lagi yang dmv MV Oke okay, setelah ini lebih dekat lagi uh -uh. Ini muncul klip playlist stream ya Ini silahkan dipilih stream Nah, ini pennya. Selasannya ada di sini. Hmm. Nah, ini jelas. nah ini selasannya ada di sini. Ini headsetnya karetan ya. Hmm. Oke, jelas ya. Sekarang kita lihat di MacBook, kalau kita pakai MacBook ya. Sekarang pakai naga ini, saya kita hidupkan dulu untuk teman-teman uh, yang ini, yang sudah selesai ini tadi. Ini zoom aktif, ini puter ini, teman-teman yang ini tadi diajak ya, diajak. Kalau ngecek cek, mas, cek, cek. Hmm, Jangan langsung dicepl ya, diicek di kanan, kita eject Oke, okay, sudah keluar, kita lepaskan, kita uh, coba tanya dulu ini, make kalau sudah nyala, sudah. Nah, jadi kita masukkan. Oke, ini masuk. Oke okay, sudah, kita masuk ya. Kita cari di vendor. Hmm, disini di sini akan muncul ini. Hah, hmm, yes, kan? hmm, kenapa nggak muncul? Apa loading? Kita plus dulu deh. kita plus dulu ya esesnya nah kemudian kita masuk lagi di tinder tadi eh, maaf ini masih loading nah, kita masuk ke tinder oh maaf mas memang masih baru buka lagi ya, baru aktif. Kok kita buka? Nah ini muncul sama seperti tadi, sama seperti tadi. Isu masak oleh Nah di sini ada yang tadi maka kita, kita pilih privat kemudian Fcd ini ini eh, kayak aplikasi gitu ya. Eh, Ketika kita buka otomatis langsung ini nah, Tapi kita nggak bisa milik klipnya Kalau di MacBook Caranya kalau milik klipnya Kalian teman-teman bisa uh, Klik kanan atau klik buat Pada MacBook ini ya So back content File hmm, menuju ke sini lagi Klik kanan lagi So back content Kemudian finish stream Nah, di sini tempatnya. Oke, okay? jelas ya. Okay. Kalau di kalau okay, di itu. Oke, eh gitu aja teman-teman caranya uh, untuk apabila ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar. Hmm. Jangan khawatir, langsung kita gerak cepat, kita jawab. Oke, okay, sampai jumpa. Salam fotografi, sahabat fotografi, videografi Indonesia. Salam saudara.